Halo Sobat Serbaguna, hari ini kita akan menguji kemampuan daya rekat lem cair yang dikenal dengan sebutan lem korea pada sepatu yang jebol ini. Lem ini harganya bisa dibilang murah, hanya kisaran 5 ribuan rupiah dan bisa dipakai berkali-kali asalkan sisa lemnya ditutup kembali dengan rapat supaya tidak membeku. Lem cair ini sangat cepat mengering bahkan dalam hitungan detik dan juga berfungsi serbaguna. Cara penggunaannya cukup bersihkan dan tempelkan kedua permukaan yang akan dilem lalu arahkan lem pada target, dengan tetap menekannya hingga lem mengering dalam beberapa detik saja. Arahkan lem ke bagian lain hingga merata dengan cara yang sama, dan hasilnya pun cukup memuaskan.